Kompetisi Aula yang mengejutkan seluruh Dao Sekte akhirnya berakhir saat matahari terbenam. Murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa beberapa kejutan yang tersisa di hati mereka bersama dengan beberapa ketidakpuasan saat mereka tersebar dan pergi. Kompetisi Aula ini memiliki banyak putaran dan belokan. Pertama, Ying Xiao Xiao secara tak terduga dikalahkan oleh Wang Yan. Ketika semua orang berpikir bahwa Wang Yan akan berhasil keluar di atas. Lindong datang mengetuk dengan cara yang menakutkan dan kejam. Dia mengalahkan Wang Yan di depan banyak penonton yang terkejut dan menjadi individu yang paling mempesona di kompetisi aula ini. Plot yang terus-menerus berputar selama kompetisi ini benar-benar membuat semua orang lengah. Pada saat yang sama, itu menyebabkan semua orang bersemangat. Pertarungan Lindong dan Wang Yan yang intens menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Sementara hati mereka tidak bisa membantu tetapi membakar dengan penuh semangat. Pertempuran itu tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu yang klasik dalam sejarah kompetisi Aula. Lindung akhirnya mendapatkan kemenangan. Namun, ia secara sukarela menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiao Xiao. Langkahnya menyebabkan banyak murid merasa kaget dan kagum di hati mereka. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu ini juga memungkinkan reputasi Lindung yang melonjak akhirnya mencapai puncaknya dan sekarang bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui murid senior seperti Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu sejak kompetisi Aula. Meskipun tiga hari telah berlalu, bagian dalam Sekte Dao masih tanpa lelah menyebarkan berita tentang pertempuran yang menarik selama kompetisi Aula. Suasana panas yang berapi-api belum mereda selama tiga hari ini. Luka-luka di dalam tubuh Lindung juga benar-benar sembuh. Meskipun dia sangat kelelahan selama pertarungan yang hebat itu, untungnya dia tidak menderita banyak luka batin. Dengan tubuh fisik Lindung yang kuat, sebagian besar lukanya sembuh dalam tiga hari dan dia tidak akan lagi terbebani oleh mereka. Sementara Lindung sedang memulihkan diri, Aula Desolate terus tetap dalam keadaan hidup dan panas. Cukup banyak murid yang mengangkat kepala dan membusungkan dada saat berjalan. Ini adalah pertama kalinya Holde desolate mereka muncul sebagai pemenang dalam kompetisi hola dalam 100 tahun. Karena itu, masuk akal bagi mereka untuk merasa bangga. Lindung duduk di atas batu hijau di gunung yang sunyi di dalam aula desolate. Matanya tertutup rapat saat Yuan Power berdesir di sekitarnya, sebelum menerjang tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah latihan diam ini berlanjut selama sekitar dua jam, suara angin lembut yang mendadak tiba-tiba terdengar. Mata Lindong yang tertutup rapat juga perlahan terbuka saat dia melihat ke depan. Seorang tokoh tua bergegas dari arah itu. Itu Wu Dao. Kamu hampir membuat pemulihan lengkap. Bukan. Wu Dao mendarat di samping Lindong dan tersenyum bertanya. Ya, aku hampir sepenuhnya sembuh. Lindong tersenyum dan mengangguk. Kali ini... Penampilan kamu cukup spektakuler. Haha, sekarang, ekor bocah-bocah kecil dari Aula Desolate itu hampir mencapai langit. Petik 2, udah tersenyum. Segera, matanya menoleh untuk melihat pemuda di depan. Ekspresi senang hadir di matanya. Dia secara pribadi membawa Lindong ke Dao Sekte. Selain itu, Lindong telah bergabung dengan Desolate hall Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah menyaksikan lindong bangkit selangkah demi selangkah dari murid baru ke anggota generasi muda terkuat di Daosek. Lindong tertawa. Aula Desolate telah ditekan oleh tiga hal lainnya selama bertahun-tahun dan mereka sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Bertingkah sombong sedikit tidak berbahaya. Aula Desolate kami menjadi lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Murid-murid dari tiga aula lain kadang-kadang akan datang. Mungkin sebagian besar dari mereka ingin mengunjungi kamu. Selain itu, gadis itu Huan-Huan juga telah datang beberapa kali. Namun, kamu telah berlatih dalam isolasi selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia sedikit tidak bahagia. Wu Dao tersenyum berkata. Lin Dong tersenyum. Dia bisa membayangkan gadis itu terus-menerus bergumam. Si brengsek yang angkuh atau kata-kata serupa lainnya. Karena kamu hampir membuat pemulihan total. Ikuti aku ke rumah Master Sekte. Sebagai juara kompetisi Aula, kemungkinan Master Sekte akan memberi kamu cukup banyak hadiah, kata Wudau. Mata Lindong cerah ketika dia mendengar ini. Dia adalah orang yang praktis. Dibandingkan dengan apa yang disebut reputasi, dia secara alami lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar akan meningkatkan kekuatannya. Ketika Wudau melihat reaksi Lindong, dia tanpa sadar mencaci dirinya. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Segera, dia melambaikan tangannya. Berbalik dan pergi, sementara Lindong buru-buru mengikutinya. Lindong mengikuti Wu ke gunung yang tenang jauh di dalam Dao Sekte sebelum mendarat di atasnya. Gunung itu tidak memiliki ruang besar yang megah. Sebaliknya, yang ada hanyalah rumah bambu. Aura santai menyebar, menyebabkan jantung tegang seseorang untuk rileks. Master sekte sedang menunggumu di dalam masuk. Wu Dao menunjuk ke rumah bambu dan berkata, "Lindong mengangguk. Dia mengambil langkah ke depan sebelum mendorong pintu dan dengan santai masuk. Pencahayaan di dalam rumah bambu lembut, dan ada meja bambu di depan. Tempat Ying Xuanzi berjubah putih duduk dengan tenang. Wajahnya seperti sepotong batu giok, sementara auranya seperti laut dalam dan tak terduga." Murid Lindong menyambut Master Sekte. Bahkan seseorang yang sombong Lindong merasakan rasa hormat dalam hatinya terhadapnya. Karena itu, dia menghentikan langkahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Silahkan duduk. King Xuanzi mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut ke arah Lindong. Dia menunjuk ke arah tikar di depannya dan berkata, Lindong tidak berdiri pada upacara saat ia berjalan maju dan duduk. Namun, tubuhnya sangat lurus. Kali ini, Aku harus berterima kasih. Mata Ying Xuanzi berbinar ketika dia menatap pemuda di depan dan berkata. Aku juga seorang murid dari sekte Dao. Aku pikir hal-hal ini juga dianggap sebagai bagian dari tugas aku. Bukan. Lin Dong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengenai Wang Yan. Saat itu, Dao sekte kami mengecewakannya. Oleh karena itu, ada banyak hal yang tidak nyaman bagi kita untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan adalah membiarkan dia bertindak sesuka hati. Tentu saja, alasan aku ingin berterima kasih bukan karena kamu menghentikannya, tetapi karena kamu menyerahkan otoritas komando kepada Xiao Xiao. King Xuanzi tersenyum berkata, kamu dan Wang Yan tidak lebih lemah dari Xiao Xiao. Jika itu benar-benar terjadi pada pertarungan hidup dan mati, kamu berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun, ada juga banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama kompetisi sekte besar. Dalam aspek ini, Xiao Xiao harus berkinerja lebih baik daripada kamu berdua. Petik dua, Lindong mengangguk. Dia juga setuju dengan penilaian itu. Ying Xuanzi memandang Lindong. Ujung-ujung mulutnya mengandung kelembutan ketika dia berkata dengan lembut, Aku tahu masalah lumbu dan aku tahu kamu menyimpan banyak rahasia yang bahkan mungkin tidak kusadari. Tidak masalah. Ini karena, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, terlepas dari apa yang terjadi, kamu saat ini adalah murid dari Sekte Dao. Selama kamu tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti Sekte Dao, Sekte ini pada akhirnya akan berdiri di belakang kamu. Lindong sedikit terkejut saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya perlahan dan berkata, murid ini mengerti, baiklah. Pertama-tama aku harus memberimu hadiahmu. Ying Xuanzi tersenyum sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Tiga sinar cahaya keluar dari lengan bajunya sebelum menggantungkan diri di udara. Ketiga benda ini adalah barang luar biasa. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Petik dua. Lindong mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata Ying Xuanzi sebelum dia menatap udara. Ada tiga kelompok cahaya di sana. Gugusan cahaya pertama tampaknya berisi penggaris merah kecil yang berapi-api. Penguasa ditutupi dengan pola seperti api dan ada panas samar menyebar dari itu. Dari penampilannya, itu tampak seperti harta karun jiwa yang bahkan lebih kuat daripada segel gelap naga langit hitamnya. Petik 2 Item kedua adalah baju besi hitam seukuran kepala manusia. Gelombang demi gelombang ki hitam merembes keluar dari dalamnya dan berlama-lama di permukaannya seperti ular. Ini adalah harta jiwa defensif yang Lindong tidak pernah miliki sebelumnya. Kedua barang ini jelas benda yang luar biasa. Aura yang dipancarkan oleh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah harta jiwa surgawi kelas tinggi. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, itu pasti akan menarik perkelahian. Lindong juga mendambakan kedua item ini. Namun, dia tidak segera mengambil keputusan. Alih-alih, matanya beralih ke kelompok cahaya terakhir. Klaster cahaya terakhir adalah tablet kayu seukuran telapak tangan hitam. Tablet kayu itu tampaknya memiliki beberapa simbol buram di atasnya, namun dibandingkan dengan dua item sebelumnya, tablet kayu ini tampak jauh lebih biasa. Namun, justru karena betapa biasa item ini muncul, sehingga akhirnya menyebabkan lindung mengerutkan kening. Karena energi mentalnya, ia memiliki indera yang cukup tajam. Oleh karena itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi yang relatif aneh dari tablet kayu. Fluktuasi itu sebenarnya menyebabkan jantungnya berdebar sesaat. Bagaimana? Apakah kamu sudah memutuskan? Petik 2. Ying bertanya dengan senyum lembut saat dia melihat Lindong, yang telah mengernyitkan alisnya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mata Lindong berkedip, penguasa merah kecil yang berapi-api dan baju besi hitam itu jelas sangat praktis. Setelah semua, harta surgawi jiwa tingkat tinggi jauh lebih kuat dibandingkan dengan segel gelap naga langit hitamnya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu kemungkinan akan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Namun, tablet kayu hitam itu seperti cakar kucing yang menggaruk hati Lindong, menyebabkan matanya menatap tak terkendali. Asteris hu asteris, lupakan saja. Anggap diri aku tidak beruntung jika aku membuat pilihan yang salah. Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia menghela nafas tanpa daya. Setelah itu, jarinya menunjuk ke tablet kayu yang dibungkus oleh sekelompok cahaya dan membuat pilihannya. Aku ingin itu. Kata-katanya hampir tidak pudar ketika jejak kejutan samar melintas di mata Ying Xuanzi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.